agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya. China meluncurkan roket pembawa 2D long Mars pada Sabtu pagi untuk mengaku satelit eksperimental keluar angkasa. ungkap China Aerospace, Science and Technology Group. Pejabat antariksa milik negara itu mengatakan dalam siaran pers bahwa roket itu meluncur pada pukul 9.01 di pusat peluncuran satelit Gikuan di barat Laut Cina dan segera mengirim Xian 20C atau eksperimen 20C ke orbit yang telah ditentukan sebelumnya. Satelit telah dirancang dan dibangun oleh Akademi Inovasi untuk Mikrosatelit yang berbasis di Shanghai dari Akademi Ilmu Pengetahuan Cina. Ini ditugaskan untuk mendemonstrasikan teknologi baru yang digunakan untuk tujuan seperti pemantauan lingkungan luar angkasa. Long Mars 2D dibuat oleh perusahaan Shanghai Academy of Space Flight Technology, didorong oleh propelan cair, dan memiliki daya dorong 300 meter Ia mampu mengirim pesawat ruang angkasa 1,3 ton ke orbit sinkron matahari dengan ketinggian 700 km. Misi peluncuran menandai penerbangan ke-445 dari keluarga roket March dan misi luar angkasa ke-46 negara itu tahun ini. Cina berencana untuk melakukan lebih dari 60 peluncuran roket pada tahun 2022 ini. Nah teman-teman pencinta astronomi? Begitulah penjelasan singkat terkait Cina meluncurkan satelit eksperimental ke luar angkasa pada tanggal 29 Oktober 2022.